House Season 3 Episode 12 Predictions dan Spoilers Episode 11 drama Penthouse benar-benar membuat kejutan besar di akhir episodenya. Seperti yang diharapkan penggemar, episode 11 drama Penthouse Season 3 benar-benar berfokus pada pembalasan dendam terhadap Chon so Jin. Namun tetap saja ada sebuah cerita yang menyisakan misteri dan membuat terkejut semua penggemar di akhir episodenya. Hal ini karena di akhir episode 11 drama Penthouse, Conso Jin berubah menjadi gila dan bahkan salah mengira jika Berona adalah Ha Eun-biul. Hal ini karena obat penghilang ingatan yang diberikan oleh Ha Eun-biul untuk Conso Jin terlalu banyak. Sehingga Conso Jin tak hanya kehilangan ingatannya saja, namun Conso Jin juga berubah menjadi sedikit gila. Kemudian hal yang paling mengejutkan pada episode 11 drama Penthouse season 3 adalah scene saat Berona, Hayuncul chul dan Chonsojin Jin tak sadarkan diri. Dan yang paling parah adalah Chonsojin Jin yang terlihat mengeluarkan banyak darah dari mulutnya setelah tertimpa lampu gantung. Sementara Hayuncul chul mengalami luka yang parah di belakang kepalanya karena pukulan dari Chonsojin. Jin. Sedangkan Berona terlihat tak sadarkan diri setelah terjatuh dari tangga bersama Hayuncul. chul Lalu apakah Chonsojin? Jin Hayun Chul dan Berona meninggal dari ketiga orang itu. Berona memiliki kemungkinan paling besar untuk selamat. Hal ini karena Berona sama sekali tidak mengalami luka pada tubuhnya. Selain itu, saat terlempar dari atas tangga, Berona juga dilindungi oleh Hayun Chul. Jadi, kemungkinan untuk kepala Berona terbentur sangat kecil. Lalu, kenapa Berona pingsan? Hal ini mungkin disebabkan karena Berona merasa terkejut dengan hal yang dialaminya. Dan kemungkinan berona sebenarnya tidak pingsan, dan sin itu hanya dibuat untuk membuat penonton terkejut. Selain itu, sebelumnya banyak foto berona tersebar sedang mengadakan konser di sebuah gedung opera. Jadi, berona dipastikan selamat. Lalu, hayuncul juga sepertinya masih selamat karena ada sebuah foto yang tersebar sebelumnya, di mana hayuncul yang kepalanya diperban sedang dikunjungi oleh berona. Jadi, hayuncul juga kemungkinan masih selamat. Meskipun luka Hayuncul cukup parah, namun sepertinya luka itu hanya luka goresan saja. Selain itu, berona yang tidak pingsan juga kemungkinan membawa Hayuncul ke rumah sakit dengan cepat, atau mungkin saja Kang Mari atau Sim Suryon, karena sebelumnya Kang Mari adalah orang yang menelpon Hayuncul dan memintanya datang. Jadi, ada kemungkinan jika berona pingsan, maka Kang Mari adalah orang yang membawa Chon So Jin, Hayuncul, dan berona ke rumah sakit. Selanjutnya, Chon so Jin juga sepertinya masih selamat namun dalam keadaan kritis. Hal ini karena mungkin saja Kang Mari atau Berona yang tidak pingsan membawa Chon so Jin ke rumah sakit tepat waktu. Meskipun sangat mustahil melihat Chon so Jin selamat, namun kemungkinan tersebut juga sangat besar. Ditambah lagi, jika Chon so Jin meninggal begitu saja, hal ini dirasa kurang cukup adil. Karena Chon so Jin belum menanggung semua perbuatan jahatnya, Memang Chon So Jin sudah mengalami hari yang buruk, mulai dari hancurnya karir hingga menjadi gila dan tertimpa lampu gantung. Namun Chon So Jin masih belum menerima hukuman atas pembunuhan Oh Yun Hee dan ayahnya sendiri. Jadi Chon So Jin harus tetap hidup untuk menerima hukuman itu. Dan walaupun luka Chon So Jin sepertinya cukup parah, namun Chon So Jin sepertinya masih bisa selamat namun kritis. Jadi bisa dikatakan jika Berona, Hayun-chul dan Chaon jin semuanya selamat dari kejadian itu. Hal ini juga didukung dengan preview episode 12 drama Penthouse Season 3, di mana dalam preview itu sama sekali tidak ada upacara pemakaman dan bahkan tak ada orang yang menangis. Semestinya jika mereka meninggal setidaknya ada satu orang yang menangis di preview episode 12 drama Penthouse Season 3, tak hanya itu, bahkan sin pemakaman pun tak ada sama sekali. Selain itu, kehadiran Sim Suryon dan rentenir di rumah sakit Chong Ah juga mendukung teori Chon So Jin masih hidup. Tidak ada alasan lagi selain Chon So Jin yang membuat rentenir itu berada di rumah sakit. Jika dilihat dari kehadiran rentenir itu dan Sim Suryon yang memberi tanda, sepertinya Chon So Jin kemungkinan telah sadar. Karena rentenir itu pasti menagih hutang pada Chon So Jin. Dan jika Chon So Jin mati, maka hutang tersebut tidak akan bisa dibayar. Jadi Chon so Jin pasti masih selamat. Selain itu, rentenir itu juga sepertinya bekerja untuk Sim Suryon karena tatapan Sim Suryon agak sedikit aneh setelah melewati rentenir tersebut. Apakah Sim Suryon memiliki rencana lain untuk menghancurkan Chon so Jin? Selain itu, pertunangan Logan Lee dan Sim Suryon juga bisa menjadi bukti pendukung jika Hayun-chul dan Berona memang masih selamat. Hal ini karena tidak mungkin Sim Suryon dan Logan Lee mengadakan pesta, apalagi sebuah pertunangan, jika Hyun-chul dan Berona meninggal. Jadi, Hyun-chul dan Berona dipastikan masih selamat. Selanjutnya, Joe Dante sepertinya akan bisa kabur dari rumah sakit jiwa itu. Hal ini terjadi karena Joe Dante mendengar dari Sok jika Logan Lee dan Sim Suryon masih hidup. Joe Dante pasti sangat kesal setelah mendengar hal itu. Dan setelah itu, Joe Dante pasti menyusun rencana untuk bisa lolos dan kabur dari rumah sakit jiwa itu. Dan rencana Joe Dante kali ini sepertinya akan berjalan lancar dan akhirnya Joe Dante bisa bebas kembali. Meskipun Joe Dante telah berhasil lolos dari rumah sakit jiwa itu, namun Joe Dante pasti akan mengalami hal buruk dalam proses pelariannya itu. Joe Dante akan dihajar oleh preman di Jepang dan kemungkinan akan mengalami luka, meskipun tidak terlalu parah selanjutnya Jo Dan;te pasti menghubungi sekretaris Jo untuk menjemputnya di Jepang. Kenapa Jo Dan;te menghubungi sekretaris Jo? Bukankah sekretaris Joe tertangkap polisi, meskipun pada episode 10 kita melihat sekretaris Jo ditangkap oleh polisi, namun sekretaris Jo akan dibebaskan dengan mudah, karena tidak ada pasal hukum yang akan menjeratnya. Sekretaris Jo bersih dari hukum karena tuduhan yang dihadapkan pada Jo Dan;te adalah pembunuhan terhadap Oh Yoon Hee dengan keterangan Jin Bun Hong. Dan Jin Bum Hong sama sekali tidak menyebut nama sekretaris Jo terlibat dalam pembunuhan itu. Lalu kenapa sekretaris Jo ditangkap? Hal ini karena polisi ingin meminta keterangan dan kesaksian dari sekretaris Jo terkait pembunuhan Oh Yun Hee. Namun karena sekretaris Jo tidak terlibat dan tidak ada bukti tentang itu, maka dengan mudah sekretaris Jo akan bebas. Jadi sekretaris Jo mungkin adalah orang yang akan membawa Jo dan T kembali ke Korea. Setelah kembali ke Korea, Joe dan T pasti dengan mudah akan bertemu dengan Sim Suryon berkat bantuan sekretaris Joe. Selain itu Joe dan T pasti akan mendengar tentang kabar pertunangan dari Sim Suryon dan Logan Lee. Dan setelah itu, Joe dan T pasti menyusun rencana untuk menggagalkan pertunangan itu dan membuat Logan Lee dan Sim Suryon sengsara karena telah menipunya. Selanjutnya pertunangan Logan Lee dan Sim Suryon diadakan di lobi Hera Palace tepat di depan air mancur Hera Palace. Sim Suryon dan Logan Lee terlihat sangat bahagia dengan acara tersebut. Tak hanya itu sepertinya acara dirayakan dengan sangat megah dan mewah. Dan sepertinya Sim Suryon dan Logan Lee belum mengetahui jika Joe dan Tae telah bebas dan sudah berada di Korea. Karena jika Sim Suryon dan Logan Lee tahu bahwa Joe dan Tae ada di Korea, mereka tidak akan mungkin melakukan acara pertunangan itu. Pada awalnya acara pertungan Sim Suryon dan Logan Lee sepertinya berjalan cukup lancar, namun saat mendekati akhir acara Joe Dante muncul dan mengacaukan acara itu. Joe Dante pasti telah merencanakan sesuatu yang besar untuk menghancurkan hidup Sim Suryon dan Logan Lee, bahkan ini mungkin rencana paling gila yang dilakukan oleh Joe Dante. Karena sekretaris Joe terlihat membawa sekoper bom bersamanya. Sepertinya bom itu akan digunakan Joe dan T untuk meneror acara pertunangan Logan Lee dan Sim Suryon. Bom itu mungkin akan ditaruh pada tempat yang terpisah-pisah dan di lokasi yang berbeda. Joe dan T kemungkinan akan menyadap ruang kontrol untuk memberi pengumuman terkait bom itu pada Sim Suryon dan Logan Lee. Hal ini terlihat dari Logan Lee yang bergegas masuk ke ruang kontrol namun terlihat kecewa karena tidak ada siapapun di sana. Namun mungkin saja Logan Lee masuk ruang kontrol untuk memeriksa rekaman CCTV untuk mengetahui keberadaan Joe Dante. Logan Lee juga masih terlihat mengenakan pakaian yang ia pakai untuk acara pertunangan itu. Jadi sudah dipastikan bahwa acara itu akan dirusak oleh Joe Dante. Sementara itu, Sim Suryon terlihat sedih dan menangis serta ada luka goresan kecil di pelipis sebelah kirinya. Mungkin saja Sim Suryon terkena sesuatu dari ledakan bom pertama atau Sim Suryon bertengkar dengan Jo Dante di penthouse. Jo Dante dengan mudah memasuki penthouse dan menunggu Sim Suryon menemuinya di penthouse. Dari ucapan Jo Dante yang mengatakan jika dia sangat merindukan Sim Suryon dan memintanya untuk cepat datang menandakan jika Jo Dante benar-benar mengancam Sim Suryon dengan bom itu. Tentu saja hal ini Joe Dante lakukan agar ia mendapatkan penthouse kembali serta Sim Suryon harus menangani semua kekacauan yang telah timbul. Sim Suryon sepertinya akan berada dalam keadaan yang sangat kacau dan tidak bisa berpikir dengan mudah karena terjepit dalam kondisi itu. Lalu apakah Sim Suryon akan mampu menghadapi Joe Dante? Mungkin saja pada episode 12 ini Sim Suryon dan Logan Lee harus kembali mengalah karena ancaman Joe Dante. Karena jika tidak akan banyak korban jiwa dalam acara itu. Dan ada satu kemungkinan lagi, jika kalian ingat pada episode 1 patung Hera yang berada di puncak Hera Palace terlihat hancur dan jatuh, hal ini mungkin saja akan terjadi karena pengemboman yang dilakukan Jo Dante. Karena dilihat dari ucapan Jo Dante yang mengatakan jika dia tidak memilikinya maka tak ada seorang pun yang berhak. Hal ini mungkin menjadi pertanda jika Jo Dante akan menghancurkan Hera Palace karena dia tidak bisa memilikinya sendiri. Di samping itu sepertinya orang yang meninggal tersebut juga akan benar-benar terjadi pada episode 12 nanti. Dan kemungkinan orang itu adalah Sok hun Karena Jo dan Tae memakai setelan berwarna putih saat itu, jadi mungkin saja Sok hun yang akan terjatuh dan meninggal di air mancur Hera Palace itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini?